kembali lagi sama gue Raffi di channel Rafika Biang pastinya malam ini malam Jumat ya guys ya waktunya ya nge-reaction video-video horor kali ini gue mau fokus ke satu setan yaitu pocong karena setan di Indonesia itu walaupun misalkan pocong gitu ya bentuknya itu aneh-aneh gitu dan gue udah punya beberapa video yang udah gua save dan menurut gua lumayan menyeramkan gitu ya tuh so, langsung aja kita meluncur ke videonya ya tapi sebelum itu jangan lupa dong di subscribe YouTube gua di like di komen di share biar teman-teman kalian tahu dan jangan lupa follow akun Instagram gua akun sosial media gua yang lain semuanya ada di kolom deskripsi kalian tinggal klik dan follow thank you kita lanjut menonton Oke langsung kita meluncur ke video yang pertama ya guys ya Ini dia uh, Sosok pocong muncul di sore hari Mari sih Kita langsung nonton videonya ya Jelas banget sih dan ini kayaknya Gak mungkin manusia gitu ya maksudnya penampilannya lihat aja penampilannya gitu dan ininya enggak ada ya kupluk-kupluk kepalanya udah gak ada ya apa copot lumayan menyeramkan banget sini putih gitu dan yang ngerekam ini kayak santai aja gitu ya, sih. kita dengerin suara gimana sih memudar warnanya dan wajahnya sudah seperti itu. Saya enggak percaya kamu orang yang hidup lagi. Gak percaya. Nah, Tuh. Rambutnya sudah memudar warnanya dan wajahnya sudah seperti itu. Dia ngomong buat kalian yang nggak percaya manusia bisa hidup lagi. Enggak ini bukan manusia hidup lagi kali ini mas setan gimana sih? Dengerin rekam tuh kayak santai aja gitu. Dia punya ilmu apa ya? Gue sih sumpah walaupun ini orang ya, gue ketemu di hutan gitu kabur gua. Walaupun itu bukan, bukan bukan pocong gitu ya, bukan setan. Kabur gua. Asli. Ini orang hebat banget sih. Keren sih santai itu gitu ngerekamin hei dan dan nada suara itu enggak ada yang takut-takut eh hei nenek nenek nenek nenek gokil gokil gokil. menurut kalian gimana guys apakah ini settingan apakah ini buatan apakah ini orang atau bukan ada kemungkinan sih settingan ini buatan gitu ya. Ada kemungkinan. Cuma... lumayan menyeramkan lah walaupun ini bikinan gitu ya. main menyeramkan. Oke, okay, kita next ke video yang selanjutnya ya. Oh, ini dia nih. untuk merah, guys. belum itu kita baca dulu ganteng banget lah kok ganteng banget hmm. saking gantengnya sampai hancur wajahnya tuh iya yeah, kan hancur wajahnya guys serem emang bener ya emang bener ya nanya kita aja komentar oke langsung kita play videonya ini orangnya nyamperin mau video ini atau setanin, perin orang ya Iya sih banget sih nggak kebentuk itu wajahnya ya banget asliket kafannya itu warna merah gitu ya ini bukan merah sih lebih keping ya kan merah, merah pudar gitu pink kasaran sore gimana sih Dan suaranya, suara-suara orang nggak ada suara dari yang videoinnya. Ya ya tapi, main menyeramkan dan lagi-lagi orangnya sesantai itu gitu videoinnya ya. Gue sih kalau jadi dia sih ngapain gitu, kabur gua asli, nggak ada kata lain, cuma satu kata gue, kabur. Dan beneran hancur banget gitu aja ya jelas gitu nggak kebentuk lagi yang jadi pertanyaan kenapa kain kafane warnanya merah pudar pink ini nih apakah mungkin dari darahnya dia ya jadi ya kan hmm, oke okay. menyeramkan sini ya lumayan lah ya <laughs> Oke kita langsung naik saja ya ke video yang selanjutnya menurut kalian ini gimana nih ini videonya original kah settingan ya dibuat-buat kah atau apa Bang enggak Bang ini Bang itu Bang ini Bang itu Bang silakan tulis di kolom komentar kita diskusi guys Oke video yang selanjutnya Kejutan di balik tembok Ada yang mau dikasih kejutan Terus yoga ya Kejutan, kejutan di balik tembok Oke dia lagi ngerekam Hari aduh Pertanyaannya di mana temboknya ya Oh ini temboknya Oke ada yang lewat Itu kuntilanak guys dapet Oke. ini apa nih lagi-lagi ya wajahnya udah gak kebentuk wajahnya hancur kita dengerin suara ya, coba jelas Oke sekarang pertanyaannya gini satu ini orang emang pengen bikin konten konten kayak gitu atau enggak ya kan kemungkinan besarnya iya dia bikin, -bikin konten tentang hal hal seperti ini kedua gimana gitu rasa takutnya gimana sih orang orang kayak gitu tuh rasa takutnya di mana udah nggak ada rasa takut atau gimana dan yang ketiga, terjadi ini settingan, karena udah, udah udah udah stay sama kameranya gitu. Di konten, jatuhnya bikin konten gitu. Yang keempat, oke okay lah kalau kuntilanak anak tadi orang masih memungkinkan lah, oke. Okay. Yang ini nih, pocongnya ini nih, apakah orang di make upin atau ini apa itu? setan atau hal-hal lain yang dibikin mirip kayak pocong gitu Hai lumayan menyeramkan sih dan yang kelima ini dia lari nih Oke kita sambil play ya nah ada yang anak lewat terus tiba-tiba dia lari pengen ngejar hmm. Kenapa tiba-tiba dia belok, nih? Nah, berarti kan ada sesuatu yang udah dia taruh di situ dan dia harus rekam itu gitu. Ini sih Mungkinannya bohong ya. Gup percaya tadi bohong eh, gua percaya sih ini bohong ya. Karena terlalu kebetulan semuanya gitu, itu kamera lengkap, ada pocong dan dekat banget gitu nyolong banget gitu, nyolong fokus banget nih pocong. Oke okay, kita next video selanjutnya, coba tulis di kolom komentar kalian setuju nggak sama pendapat gua. Oke okay, ini video yang selanjutnya guys, ada yang nggak lihat, pocong rebahan guys. Aduh. tunggu deh ini dia sambil ngerekam di nggak ngelihat atau gimana ya jelas banget cuy pocongnya lagi chill lagi rebahan mager bos pocongnya mager bos pocongnya lagi chill bro lu ganggu-ganggu pocong lagi chill bro kacau lau bro tapi dia sempat kayak nunjuk gitu ya kan? emang nggak enggak berhenti gitu kameranya tetap rekam terus gitu. oh. ini bisa jadi settingan juga ini bisa jadi beneran juga karena kemungkinannya dia kagak itu gitu enggak enggak berhenti gitu dia fokus aja seolah-olah dia enggak tahu kalau di situ tuh ada pocong gitu tapi di kamera tiba-tiba ada ya teknik-teknik konten-konten horror lah ya. aku bentukannya sih bentuk orang banget ya. kita perhatiin ya. tuh bentukannya sih bentuk orang banget gitu. atau bisa jadi ini apa ya guling? ini mukanya sih nggak kelihatan ya rata gitu ya putih doang nih. Kayak eh, kenapa gue bilang guling? mungkin bisa jadi guling dikasihkan kafan aja ya kan ya tapi kalau misalkan lagi di kamar sendirian lagi di rumah ditinggal sama keluarga sendiri ya tiba-tiba ada hal-hal kayak gini apa yang lu lakuin lupa gak ada nggak ada kepikiran lain kalau gue sih kabur benar-benar kabur Oke okay, next video selanjutnya menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar beneran nggak nih videonya? Oke okay, now what? Now what? Now what? nampakan pocong lor di desa Sidomulyo RT 29 banyak banget RT-nya 29. Eh gerak cuy dia cuy baru ini nih yang gerak nih yang tadi kan nggak ada yang gerak ya game dong gitu. Kam tuh suaranya antar ketawa, nangis, tahan mau ngomong nggak bisa, semuanya campur aduk gitu. Kesan yang pertama kali gue denger kayak dia mau ketawa sih. Kita review dulu, pocong ya guys. <laughs> Kita review pocong, nggak tuh oke okay. tuh wajahnya lagi-lagi ya kalian bisa lihat sendiri nggak jelas ya hancur gitu setiap matanya aja nih pokoknya hidungnya enggak ada rata gitu ini ada kemungkinan beneran sih oh ya, tahu ya. dan ini tuh kayak ngambang gitu loh Ini kakinya di sini sedangkan ken kafan itu sampai bawah tuh ya kan kita play dulu penting gerak guys ada gerakan itu dikit-dikit akan -dikit. kiri kanan kiri goyang-goyang ini ngerekam dia mau ngomong tapi nggak bisa dia jadi gitu buat reakt teriak, teriak enggak bisa gitu kayaknya deh gua ngebayangin ini ada di pojok kamar gua gitu gua lagi tidur atau lagi tiba-tiba bangun gitu ya pengen ngapain ada sosok ini sih males banget split lagi sekarang malam Jumat ya Oke okay, next next coba tulis di kolom komentar beneran nggak nih menurut kalian yang ini berhasil. video yang terakhir ya inilah penampakan pocong yang berhasil terekam RAM wih wih ya jelas banget sih jelas banget guys lagi-lagi ya kakinya ngambang gitu nih In kafannya sampai bawah sementara kakinya di sini nih dan lagi-lagi warnanya agak-agak merah ping-ping gitu ya kita dengerin sore oh melayang guys dia guys asli lo melayang cuy Oh, wow, gila. Jelas mampok kayak gigi matanya ya. Bentuk tengkorak dong ya. jelas banget ya. Tapi lagi-lagi ini bisa nih dibikin kayak pakai tali gitu ya. Ya, ada kemungkinannya Wajahnya nyeremin banget ini kalaupun bikin ini niat banget sih. Dan lagi-lagi ya. Ini mungkin, ayo hey, mau keluar cuy dan lagi-lagi ya yang merekam, ay, ini gitu nggak ada takut-takutnya seran bu saya hey, ini bayang inilah penampakan main hey, nyeremin gitu ya waktu di zoom ini wajahnya tuh Tengkorak ya doang gitu Oh ini lebih ke ungu sih warnanya Hitam-hitam Merah ungu gitu Ya so Jadi Kita aja ya video kita Reaction video horor di TikTok kali ini Khususnya edisi pocong <laughs> Edisi pocong nggak tuh Menurut kalian mana video yang paling menyeramkan gitu ya yang mana buat tulis di kolom komentar Mari kita berdiskusi logo sih yang... yang yang pertama sih kayaknya lumayan nyeremin yang pertama sama yang ini nih terakhir ini nah, lumayanlah nyeremin Apakah pendapat kalian sama-sama gue gue tulis di kolom komentar kita nah so jadi segitu aja video kita kali ini ya jangan lupa di like subscribe di share ke temen-temen kalian biar teman-teman kalian tahu juga sama jangan lupa follow akun sosial media gue yang lain yang ada di kolom deskripsi kalian tinggal klik dan follow tuh so, sampai ketemu di video-video selanjutnya yuk dadah